Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun Kalian berada untuk kabar terbaru Di malam hari ini Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia Di malam ini langsung dari idola kesayangan kita Kita lihat persahabat ya Masya Allah Baru saja diunggah nih oleh Danelasi kecura persahabat ya postingan foto cute ya Bersama sang suami tercinta Ini tentunya luar biasa Vitamin bahagia akhirnya Perawatannya kali ini ditemani oleh Kakak Bilar ya Sebagai suami nih Tentunya selalu siap Selalu sigap untuk selalu menjaga menemani Dede Lesti sang istri tercinta Dengan gaya pose yang cute banget persahabat dia ya, Banyak sekali pujian yang ditorekan Yang tentunya diberikan untuk idola kesayangan kita diripos kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Ah gemes banget nih Papa Cimori Bunda Yakult Katanya tuh Masya Allah dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Nia underscore DNY mengatakan Cie yang habis perawatan Cie <laughs> Masya Allah makin seger aja nih bersahabat ya Yang habis perawatan Langsung tentunya ditemani oleh sang suami tercinta Masya Allah luar biasa semakin bahagia Dan semakin bangga terhadap idola kesayangan kita ini diunggah di akun instagramnya Dede Lassie ya, cute banget ya Dede Lassie dan kakak Bilar Ini tentunya luar biasa vitamin bahagia yang kita dapatkan Akhirnya muncul juga vitamin baru, vitamin bahagia yang selalu kita tunggu-tunggu Dari idola kesayangan